Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa, hari ini saya dalam perjalanan menuju ke Kalimantan Selatan, tepatnya ke Kota Banjarbaru untuk memberikan layanan rukyah. Seperti yang Anda tahu, ini adalah layanan rukyah luar kota. Saya diundang secara pribadi oleh keluarga pasien untuk merukyah di sana. Bagi Anda yang ingin mengundang saya ke kota Anda, silakan melakukan registrasi via chat ke nomor WhatsApp 08514784424. Untuk melihat update jadwal rukiah grup luar kota Pontianak maupun layan rukiah saya yang lain, silakan follow Instagram saya underscore official Baik pemirsa, perjalanan dimulai dari Supadio International Airport, Pontianak, saya tiba di sini pukul 7 pagi tadi untuk melakukan flight jam 9 lewat 25 menit bila on schedule tetapi kenyataannya ada keterlambatan Qadarullah untuk pergi ke Banjar baru, saya harus terbang dua kali yang pertama dari Pontianak ke Jakarta lalu dari Jakarta ke Banjarmasin begitu juga pulangnya nanti karena tidak ada direct flight for your information ini adalah kali pertama saya pergi ke Kalimantan Selatan Alhamdulillah, saya sudah sampai di Soekarno hatta International Airport, Tangerang. Welcome to Jakarta. Selamat ini sampai di Terminal 3, pukul 11 lewat 45 menit. Sedangkan, flight ke Banjarmasin, bila sesuai jadwal adalah pukul 11 lewat 55. Ini sudah sangat terlambat. Saya harus bergegas menuju ke Gate 25. Alhamdulillah, saya berhasil mencapai gate 25 dan sudah final call pemirsa karena keterlambatan penerbangan ini maka kacau lah skema kegiatan ruqyah yang sudah saya susun qadarullah setiap perjalanan yang saya lakukan sudah saya setting dengan presisi jadi tidak boleh ada kesalahan sedikit pun, karena akan mengacaukan sistem yang saya buat Alhamdulillah, akhirnya landed di Syamsuddin Nur International Airport Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Welcome to Banjar Masin. For your information, airport di Kalimantan Selatan ini ada lima: yang pertama, Syamsuddin Nur International Airport di Banjarbaru; yang kedua, bersujud Airport di Batu Licin; yang ketiga, Warukin Airport di Warukin. Yang keempat, Gusti Shamsir Alam Airport di Kota Baru. Dan yang kelima, Mekar Putih Airport di Kota Baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yaakob ya? Ibu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah saya sudah bertemu pasien dan keluarganya. Selanjutnya, saya menuju Five Hotel di Kota Banjarbaru. Saya menginap di situ dan sekaligus menjadi tempat rukiahnya nanti. Pasien berasal dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang berjarak sekitar 250 km dari Syamsudin Nur International Airport. Itu ditempuh dengan perjalanan selama hampir 6 jam. Akhirnya kami sepakat untuk melakukan rukiah di hotel saja di kota Banjarbaru agar lebih memudahkan saya Dari Syamsuddin Nur International Airport ke Five Hotel Banjarbaru Berjarak sekitar 10 km atau sekitar 20 menit perjalanan Sebenarnya ada dua sesi rukiah hari ini yang saya jadwalkan Sesi pertama pukul 16.30 dan sesi kedua pukul 8 malam Qadarullah saya terlambat dan Qadarullah ada pasien yang cancel Jadi rukianya bisa dibuat satu sesi saja Ya Allah Saya sudah atur dan rencanakan semuanya Tapi akhirnya rencana Allah lah yang terjadi Qadarullah wa masya'afal Kami sudah sampai di Five Hotel Saya mau check in dulu Terima kasih Alhamdulillah Setelah beres check-in Saya langsung menuju kamar untuk salat Saya belum sholat zuhur Jadinya zuhur jamak takhir ke asar. Selepas ini saya mahu istirahat dulu memulihkan badan dan fikiran sebelum sesi rukiah nanti malam. Pemirsa, sekarang tibalah waktunya untuk melakukan rukyah. Pasien ini sudah 13 tahun menikah tapi belum juga dikaruniai anak. Prosedur medis sudah dilakukan. Mereka khawatir ada hal atau masalah gaib yang menjadi sempat terhalangnya mereka punya anak. Oleh sebab itu, mereka menempuh jalan pengobatan dengan rukyah. Waliyarbita ala qulubikum man bihil aqdam inna salati wa wa wa lillahi rabbil alamin La lahu wa wa ya. Assalamualaikum. <laughs> Alhamdulillah rukyah sudah selesai dan Allah mudahkan. semoga Allah segera memberikan mereka anak-anak keturunan yang saleh dan salihah Pemirsa selamat pagi saya sedang sarapan di Resto Hotel pagi ini saya pulang slide jam 9 lewat 45 Semoga bantuan rukyah yang saya berikan ini bermanfaat untuk pasien dan keluarganya. Tidak ada kesembuhan kecuali dari Allah. Saya hanyalah mengupayakan tercapainya kesembuhan itu dengan sedikit ilmu yang saya punya. Bagi Anda yang ingin mengundang saya ke kota Anda untuk melakukan rukyah keluarga seperti ini, silakan melakukan registrasi melalui chat WhatsApp ke nomor 0815 -4954 -7824. Baik, pemirsa. Sampai di sini dulu video ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Insyaallah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.